Tema yang akan kita bahas adalah apa yang membuat Tuhan tersenyum. Nas firman Tuhan diambil dari kejadian pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke 9 Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca pada ayat yang ke-6, di bagian terakhir dikatakan begini, Wayid atsef el-libu, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dan hal itu memilukan hatinya. Nah ini tentu saja merupakan satu bentuk antropomorfisme dalam perjanjian lama atau bagaimana Tuhan itu digambarkan seperti manusia supaya kita pembaca bisa memahami tentang Tuhan. Atau lebih tepatnya itu dalam istilah teologi disebut antropopatisme itu bagaimana emosi Tuhan itu digambarkan seperti emosi manusia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menjadi sedih wa Dalam bahasa Ibrani dari kata atsaf, atsaf itu artinya menyakiti atau menjadi pilu atau terluka atau di sini dikatakan memilukan hatinya. Lawan dari kata atsaf ini adalah kata syamah Samah dalam Mazmur 104 ayat 31 dikatakan begini Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya Kata bersuka cita disitu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yismah Yang berasal dari kata Samah Yang tadi saya katakan lawan dari kata Atsaf Jadi sesuai dengan tema kita Apa yang membuat Tuhan tersenyum di Mazmur pasal 104 ayat 31 tadi dikatakan bahwa Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya atau secara harfiah karena dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bema asau artinya di dalam perbuatan-perbuatannya perbuatan-perbuatan Tuhan karya-karya Tuhan segala ciptaan Tuhan itulah yang menyenangkan hati Tuhan termasuk manusia tetapi ketika ciptaan Tuhan itu tidak berlangsung seperti yang Tuhan mau Tidak berlangsung seperti yang Tuhan kehendaki Atau tidak berjalan sesuai dengan yang Tuhan harapkan Maka itu terjadi atsaf Memilukan hati Tuhan Nah karena itu bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kita perlu tahu dulu Apa yang membuat Tuhan menjadi pilu atau tidak senang di dalam nats ini, kalau kita baca pada ayat yang kelima, dikatakan bahwa kejahatan manusia itu besar dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan di sini dikatakan disebabkan oleh karena kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati ini, dalam bahasa Ibrani, disebut yetzer. Yetzer ini, dalam tradisi orang Ibrani, ada dua yaitu yang disebut yetsera dan yetsertov. Yetsera ini adalah dorongan yang sifatnya keras atau sifatnya kasar, sementara yetsertov itu adalah dorongan yang sifatnya lunak. Jadi mungkin seperti soft element itu yetsertov dan hard element atau elemen yang keras itu yetsera. Nah, ra dan tov ini dalam bahasa Ibrani seringkali diterjemahkan jahat dan Baik Ra itu jahat Tof itu baik Tetapi ketika bicara yetzer Yedzer Ra ini tidak selalu berarti jahat Karena Yedzer Ra ini adalah dorongan-dorongan Yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang Jadi seperti rasa lapar Atau apa yang mendorong seseorang untuk makan Apa yang mendorong seseorang untuk tidur Apa yang mendorong seseorang untuk marah apa yang mendorong seseorang untuk memukul itu disebut yetsera. Sementara dorongan-dorongan yang positif atau dorongan-dorongan yang lembut itu disebut yetsertof. Seperti mencintai, mengasihi, mengampuni, meminta maaf dan segala hal-hal yang sifatnya lebih lembut itu adalah yetsertof. Nah kejahatan itu menjadi semakin besar ketika manusia cenderung pada yetser Ra Jadi cenderung pada dorongan-dorongan yang kasar Cenderung untuk mencari makan untuk perutnya Cenderung untuk memenuhi nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuhnya Maka Yatser Ra ini yang terlalu dominan Makanya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa manusia itu mulai kawin, mulai menikah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Nah ini didorong oleh Yetsera Karena keinginan untuk memenuhi nafsu di dalam dirinya Dia tidak lagi mengikuti batasan-batasan yang Tuhan berikan Tapi dia maunya memenuhi apa yang menjadi hasrat di dalam dirinya sendiri Sekalipun hasrat itu bertentangan dengan kehendak Tuhan Nah, ketika kejahatan itu semakin besar, maka inilah yang membuat Tuhan menjadi pilu. Inilah yang membuat Tuhan menjadi sedih. Nah, bagaimana supaya Tuhan menjadi senang? Bagaimana supaya kita bisa sesuai dengan tema kita pada hari ini? Supaya Tuhan bisa tersenyum? Maka pada ayat yang ke-8 dikatakan begini, Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan begini, Wenoah. Matsa khen be'ene Adonai. Khen itu di sini diterjemahkan kasih karunia, tetapi khen itu sebetulnya secara harfiah artinya kesukaan, kesenangan atau mendapatkan perkenanan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya favor. Ya, bentuk favor ini kalau dalam bahasa Latin itu menjadi akar dari kata favorit. Ya. Jadi Nuh ini menjadi favoritnya Tuhan, menjadi seseorang yang menyenangkan Tuhan, menjadi seseorang yang membuat hati Tuhan tidak lagi pilu, tapi membuat hati Tuhan senang. Ini berarti Nuh membuat Tuhan tersenyum. Dan kita ingin menjadi seperti Nuh. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu Saudara membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life yang menjadi buku penuntun kita selama 40 minggu ini, Rick Warren mengatakan bahwa ada lima tindakan ibadah atau penyembahan yang Nuh lakukan yang bisa kita teladani supaya Tuhan tersenyum atau supaya Tuhan senang. Nah, lima hal itu dituliskan di situ. Yang pertama adalah love him supremely, mengasihi Dia atau sangat mengasihi Dia atau mengasihi Dia di atas segalanya. Lalu, yang kedua adalah trust him completely, percaya Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, obey him wholeheartedly, mentaati atau patuh kepada Tuhan sepenuh hati. Dan yang keempat adalah praise and thank him continually, memuji dan bersyukur kepada Tuhan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah use our abilities. Menggunakan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita Ini lima hal yang menurut Rick Warren Yang ada dalam diri Nuh Yang dilakukan oleh Nuh Sehingga Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan Mendapatkan favor dari Tuhan Mendapatkan hand dari Tuhan Membuat Tuhan tersenyum Nah tetapi kalau kita baca di dalam kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, sebetulnya di sana ada tiga hal kunci yang membuat Nuh ini menyenangkan hati Tuhan. Ada tiga hal di situ dikatakan, yang pertama dikatakan begini, Noah is sadik tamim haya. Kata sadik dan kata tamim, itu dua hal yang pertama. Sadik diterjemahkan di situ Benar dan tamim diterjemahkan tidak bercelah. Nah lalu yang kedua di bagian berikutnya dikatakan ha Elohim haleh Noah Dan Nuh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam terjemahan uh, LAI diterjemahkan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah tiga hal inilah yang membuat Nuh Mendapatkan hennya Tuhan, mendapatkan favornya Tuhan, mendapatkan kesenangannya Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan tersenyum. Jadi, yang pertama adalah sadik, yang kedua adalah tamim, dan yang ketiga adalah et ha elohim hit haleh, berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan, atau dengan kata lain. Memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan Tiga hal ini yang akan kita kupas dalam firman Tuhan pada hari ini Yang pertama sadik Sadik ini kalau dalam bahasa Ibrani ini berbicara tentang perilaku atau sikap hidup kita sehari-hari Yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan Sekali lagi, bagian yang pertama, sadik yang diterjemahkan benar di sini atau diterjemahkan kebenaran di sini adalah ketika sikap hidup kita atau perilaku kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, dan biasanya sadik ini dinilai berdasarkan relasi kita dengan sesama kita, baik hubungan kita dengan... Suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita, dengan kakak kita, adik kita, dengan tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita. Di sini Tuhan menilai seseorang. Apabila kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita akan dinilai sadik, benar. Tetapi apabila kita melawan perintah Tuhan atau berperilaku, bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan mencapai yang namanya sadik tadi. ya Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu tamim. Tamim ini biasanya di dalam tradisi Ibrani artinya seseorang yang memiliki hati yang murni. Apa yang dimaksud dengan hati yang murni? Kalau kita baca dalam keseluruhan perjanjian lama, hati itu menjadi pusat dari segala pertimbangan. Hati itu menjadi pusat dari segala pikiran manusia. Atau bahasa Ibraninya levav atau lev. Lev itu adalah tempat berpikir manusia. Jadi bukan juga merujuk kepada hati dalam pengertian harfiah, dalam ilmu biologi. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah... Bagian dalam diri manusia yang berfungsi untuk mengambil keputusan, yang berfungsi untuk mengambil pertimbangan. Nah kalau hati itu atau pikiran itu kita gunakan dengan baik, pikiran kita senantiasa sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, artinya kita memiliki pikiran yang murni, pikiran yang berasal dari hikmat Tuhan, maka kita akan disebut orang-orang yang Tamim. Jadi tidak bercela di sini bukan dalam pengertian tidak pernah berbuat dosa. Siapa di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu tidak ada lagi orang yang tamim. Nah, tamim dalam Alkitab adalah sesuatu yang harus kita capai, value nilai yang harus kita capai dalam hidup kita. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita ini diarahkan untuk sesuai seturut dengan kehendak Tuhan Nah rahasianya adalah milikilah hikmat Tuhan Dalam kitab Amsal ada begitu banyak petunjuk tentang hikmat Tuhan Bahkan dikatakan bahwa hikmat itu berseru-seru di Padang Artinya hikmat Tuhan itu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita memiliki cara berpikir Kristus supaya hikmat yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh bisa berguna untuk membentuk kerohanian kita, untuk membentuk kepribadian kita. Itu bagian yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan et ha hit halef, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini bicara tentang aspek iman. Jadi bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti di sini dikatakan Hethaleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita andaikan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak ibu kalau berjalan bersama-sama dengan teman, dengan pasangan bapak ibu, mana yang lebih baik? Berjalan dalam keadaan diam-diaman, atau berjalan ada komunikasi di antara keduanya. Tentulah yang lebih menyenangkan, kalau kita berjalan ada komunikasi yang intens antara keduanya. Ada yang dibicarakan, ada yang kita percakapkan, kita dialogkan. Nah ini menunjukkan bahwa kita akrab, bahwa kita intim dengan teman perjalanan kita. Tapi kalau kita bermusuhan dengan teman seperjalanan kita, wah jangankan mau mengajak bicara, nengok sedikit saja udah gak mau. Nah itu berarti ada relasi yang rusak Nah dalam kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan menjadi sehat, menjadi akrab, menjadi intim Apabila kita juga menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan Nah bagaimana supaya komunikasi kita dengan Tuhan menjadi intens Banyak orang berkata bahwa cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui doa Tidak salah, tapi kurang lengkap Kenapa? Karena berkomunikasi yang baik bukan komunikasi satu arah. Kalau berdoa, itu kan hanya kita yang ngomong, kita yang bicara kepada Tuhan. Padahal, komunikasi yang baik kita pun harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, di mana kita mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya? Yang sampai hidup kerohanian kita hanya melulu bicara doa-doa-doa, karena doa itu isinya umumnya adalah permintaan-permintaan-permintaan. Sehingga daftar yang kita bawa kepada Tuhan terlalu banyak. Tapi kita tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan. Nah itulah sebabnya kenapa kita kadang-kadang merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita sendiri nggak mau membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sibuk bicara, kita sibuk meminta. Lalu kapan Tuhan mau bicara? Tuhan bicara melalui firman. Jadi membangun komunikasi dengan Tuhan adalah bagaimana kita tekun berdoa kepada Tuhan dan juga tekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Artinya kita tekun menyampaikan keluh kesah, menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan tapi di saat yang sama kita juga mendengar ketika Tuhan berbicara. Dalam peristiwa Abraham, Abraham berbicara dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham, "Persembahkan anakmu, anakmu yang satu-satunya." Lalu kemudian Abraham mempersembahkan Ishak, dan bayangkan pada waktu dia mempersembahkan Ishak, dia sudah mengangkat pisaunya, siap menyembeli Ishak. Tetapi pada detik-detik terakhir, Tuhan berkata, "Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Jangan lanjutkan, sudah cukup." Membuktikan iman Sampai detik-detik terakhir Tuhan tetap berbicara dengan kita Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara Kalau di detik-detik terakhir itu Abraham tidak peka mendengar suara Tuhan Bayangkan kalau di detik-detik terakhir itu Abraham hanya mengandalkan Apa yang dia dapat di awal Apa yang dia tahu dari awal Oh Tuhan sudah bilang begini Maka ini harga mati Ini yang harus dijalankan ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk menguji iman kita. Untuk membuktikan iman kita kepadanya. Dan ada kalanya di detik-detik terakhir Tuhan menyuruh kita untuk membuat langkah yang berbeda. Maka tetaplah senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi persoalan di depan kita nanti. Baik persoalan dalam pribadi kita masing-masing Dalam keluarga kita Dalam pekerjaan kita Bahkan di tengah-tengah masyarakat kita Tetaplah peka mendengar suara Tuhan Nah ini tiga, tiga hal ini Jadi yang pertama aspek perilaku Sadik Bagaimana supaya perilaku kita sehari-hari Kehidupan kita sehari-hari Sikap hidup kita sehari-hari ini Sejalan dengan firman Tuhan Lalu yang kedua tamim Aspek pikiran kita, hati kita Hati yang murni Hati yang diwarnai oleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga aspek iman. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Seperti seseorang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti seseorang yang akrab intim dengan Tuhan harus terus berkomunikasi dengan Tuhan inilah tiga kunci yang dimiliki oleh Nuh sehingga ia menjadi orang yang mendapatkan kenya Tuhan mendapatkan kasih karuniaNya Tuhan nah kalau kita kaitkan ini dengan apa yang disampaikan oleh Rick Warren dalam bukunya baik itu love trust obey praise and thank dan use abilities maka semuanya ini, lima hal ini yang disebutkan oleh Rick Warren di sini, yaitu mengasihi, percaya, taat, memuji, dan bersyukur, dan menggunakan talenta kita, semuanya harus kita jalankan atau harus kita wujud nyatakan dengan tiga keselarasan tadi. Keselarasan perilaku, pikiran, dan iman. Inilah yang disebut integritas ilahi. Manusia adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus memiliki integritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Integritas Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu ketika perilaku kita atau atau perbuatan kita sejalan dengan pikiran kita dan sejalan dengan iman kita. Itulah baru kita dikatakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas ilahi, maka ini akan membuat Tuhan tersenyum. Karena itu, marilah kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, menilai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah perbuatan-perbuatan saya selama ini? Apakah perilaku saya selama ini, sikap hidup saya, baik itu tutur kata, maupun perbuatan-perbuatan yang lebih nyata lainnya, apakah semuanya masih sejalan dengan yang kita pikirkan? Dan apakah pikiran kita ini masih sejalan dengan iman kita? Jadi integritas itu tidak cukup hanya keselarasan antara tindakan dan pikiran. Karena nanti kalau orang pikirannya jahat, nanti perilakunya juga jahat. Tapi itu juga harus ditarik selaras dengan iman kita. Sehingga kalau iman, akal, dan perilaku kita sejalan semuanya dalam satu skema yang sama, dalam satu uh, tuntunan yang sama, yaitu dalam tuntunan firman Tuhan, dalam terang hikmat Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, marilah kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.